Ini pelenge, habis di PHK karena pandemi Pantang menyerah, pelenge bikin usaha mie ayam Eh, sukses Terus, pelenge mulai sombong Bicin cabang asik nih Tiba-tiba, HP-nya bunyi Ternyata ada SMS dari pinjol Halo, saya mau pinjam uang banyak Eh, warung malah sepi Cicilan berhenti Ya, bayar, bayar, bayar. Debt kolektor mulai meneror Lagi mandi Ayo, Hah, hah Ayo, kenapa di sini lagi? Ayo, bayar Kok bisa masuk? Lagi makan Ayo, Hei Eh, eh, eh. Bayar, bayar. Lagi pacaran. Aduh, aku ditaki lagi nih yang. Ah eh. ya halo Lagi tidur. Ayo bayar, bayar. Ayo bayar. Jangan bayar. seperti pelengah. Daripada ambil kredit pinjol yang gak jelas dan bisa membengkak parah, mending ambil kredit milenial Bank Cateng untuk investasi dan modal kerja kamu. Untuk info lebih lanjut, follow Instagram Bang Cateng.